Pagi yang cerah ini Kita menjumpai Sebuah bongkahan Di penemuan pertama kita Nah ini dia Bongkahannya manis sekali nah, Lihat ya sahabat bongkanya sudah sedikit tenggelam Di pasir ini sahabat Karena ini dihanyutkan oleh arus air Sehingga dia Mulai tenggelam Di dalam pasir ini Kita akan coba cek akan lihat menggunakan sebuah senter ya untuk melihat apakah bongkahan yang satu ini bagus atau tidak. kita akan senter dulu nah ini dia wah kelihatannya senternya kurang terang ya sahabat ini kita akan lihat ini adalah model junter ya saya akan ambil dulu coba bongkar apa bongkahannya ini besar atau kecil belum bisa kita pastikan ya nah, lumayan besar, -besar. Wah, nah. dan ternyata sangat tipis hanya sangat tipis namun ini bagus Wah, kelihatan dari Ya. cuman di sini ada sedikit perasaan oke kita akan bawa ke air satu ke sungai untuk kita bersihkan seperti apa penampilannya sahabat oke kita akan lebih dekat lagi ke tepi sungai ini sahabat baik kita akan membersihkan di sini Bursi. Dan beginilah penampilan dari batu yang barusan kita temukan ini, sahabat. Wow, nah di sebelah sini, jundernya terlihat. Nah, ini ciri khasnya dari batu kaseton yang memiliki sebuah motif junder, ya, Saya akan kembali menggunakan senter masuk atau tidak dan kelihatannya masuk sahabat walaupun tidak terlihat begitu jelas tapi cahayanya dipastikan masuk ini batunya berjenis kalsedo lagi kita temukan batu yang bagus seperti ini di hamparan sungai sangat senang sekali ya mendapatkan bongkahan batu yang sungguh-sungguh bagus seperti ini. mantap. Kita akan lihat lebih jelas. Nah, motif junder yang alami seperti inilah yang membuat batu ini kelihatan mewah dan sangat menarik ya. Wow. Terlebih lagi ini bongkahannya tembus cahaya bisa masuk ke dalam sahabat dan. Warna dalamnya kelihatannya bening. Putih bening atau seperti warna anggur. Nah, ini dia. Nah dapat sahabat lihat ya. Sangat-sangat bagus sekali. Di penemuan batu pertama kita. Kita sudah menemukan bongkahan yang manis seperti ini. Apakah kita akan menemukan lagi bongkahan-bongkahan yang lainnya atau... Lebih manis dari ini Oke kita akan lanjut lagi Menuju ke depan sana Oke kita lanjutkan langkah kita Dan tidak jauh Kita kembali temukan Bongkahan Sepertinya ini kasedon lagi Sama jenisnya dengan batu yang barusan kita temukan tadi sahabat Batu yang pertama Ini sedikit lebih kecil ya Dari yang tadi Namun bongkahannya lumayan bagus nah ini dia bongkahan-bongkahan yang alami seperti ini sungguhlah memiliki nilai yang cukup-cukup tinggi sekali dengan bentuknya yang tidak beraturan dengan motifnya yang bagus dan warna di dalamnya yang tembus cahaya wow kita akan kembali bersihkan dulu supaya kita lihat motif-motif bagus di dalam batu ini. masih di lokasi yang tidak jauh ya dari penemuan bongkahan yang pertama nah ini dia bongkahannya Wah, tembus kembali nah sering sekali saya jumpai bongkah-bongkahan kalsedon yang seperti ini di sungai ini sahabat sungguh banyak namun sangat susah sekali ya untuk mencari bongkahan ini karena kita dituntut lebih jeli untuk memperhatikan batu-batu ini karena kalau tidak memiliki pengalaman yang lebih dalam pencarian mungkin sangat sulit untuk menemukan bongkahan kalsedon sahabat karena kawan-kawan saya juga bilang yang sama-sama membolang ini sangat susah dicari kalau kita sudah sering menemukan Kita sungguh mudah ya Untuk mengenali batu-batu yang seperti ini Alhamdulillah kita temukan lagi ya nah, Bongkahannya berbintik-bintik kecil di bagian permukaannya sahabat Dan ini tembus oh, Ini jundarnya juga kelihatan di sebelah sini Wah. Bongkahannya manis kita akan bawa kembali kita akan lanjutkan lagi, mudah-mudahan kita temukan bongkahan yang lebih super lagi, sahabat. Mantap, dan kita akan menelusuri ke depan lagi, sahabat. Nah, sini ada pasir, kita akan menyeberang lagi, sahabat. Oke, kita temukan lagi bongkahan-bongkahan bagus di sekitaran lokasi ini, sahabat. Nah ini saya pantau lagi sebuah bongkahan kelihatannya bagus Nah ini belum disentuh ya sahabat Masih belum disentuh kita akan sentuh dulu Apakah bagus Nah kelihatannya lebih sedikit menarik Nah ternyata bongkahannya lumayan menarik sahabat Kita akan bersihkan dulu apakah bongkahannya bagus atau tidak saya coba ambil sentral kembali apakah bongkahannya tembus nah terlihat sedikit cahayanya masuk ya sahabat karena cuaca lumayan panas jadi cahaya senternya tidak begitu jelas ya kalau dilihat sedikit dia masuk sahabat berarti bongkahan yang satu ini tembus. Nah kita akan ambil kembali. Di sini kita diperlihatkan motifnya yang begitu menarik. Ya. Ada warna kuning dan warna-warna lainnya. Kita akan coba congkel. Nah, kita bongkarnya sudah pecah. Kita akan kembali bersihkan seperti biasa bongkahan-bongkahannya kita bersihkan agar terlihat lebih jelas. Oke, kita kebersihkan di sini saja. Ini ada air. Oke. Nah, sudah terlihat bersih ya. Nah, ini dia. Bongkahan yang kita temukan ini. Sahabat dapat melihat pola motif yang dipancarkan oleh bongkahan yang satu ini lumayan manis sekali. Nah, kelihatannya sahabat, warna kuning dan warna-warna lainnya di sini ada warna bermotif putih ya. Dan ini bagian kulit luarnya, kita lihat seketika ya. Warna kulit di luar ini tidak bisa dijadikan patok untuk warna di dalamnya karena warna di luarnya. Dapat sahabat lihat ya, dan di dalamnya dia menyimpan sebuah motif yang indah. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini terlihat lebih beda lagi dari yang ini. Wow, ini sungguh manis ya, bongkahan yang satu ini karena bongkahnya sudah pecah. Ini karena pengaruh dari alat yang digunakan untuk melakukan pencarian manis, sehingga dia. Kadang mereka menggunakan palu, menggunakan skop, sehingga batu-batunya pecah sahabat. Nah, ini dia tampilan dari batu ini. Sungguh manis sekali. Kita temukan kembali ya, bongkahan yang manis dan indah di hamparan sungai yang kita telusurah ini. Oke, kita akan kembali mencari lagi ini segera kita simpan ya oke okay.